semua bagi kalian youtuber pemula bingung gimana caranya para konten kreator bisa bikin konten YouTube yang oke okay banget kalian berada di channel yang tepat kali ini kita bahas beberapa ide konten yang banyak dicari di tahun 2021 simak sampai tuntas video ini jangan lupa like share dan subscribe ya guys dan ini merupakan hasil penelusuran di beberapa channel yang mengangkat ide-ide yang banyak dicari di tahun 2021 Jenis video pertama yang bisa mendatangkan banyak view dan wajib dicoba adalah video tutorial Misalnya bagi yang cewek-cewek, tutorial make up, tutorial hijab dan sebagainya hal yang berhubungan dengan media sosial misalnya, tutorial tiktok, youtube, facebook, instagram Di sana kalian bisa bahas bagaimana cara menggunakannya, membuat tiktok, membuat video-video yang indah dan sebagainya Ide konten terbaik selanjutnya adalah review Kalian cuma perlu mencari sesuatu yang mau kalian kupas atau kalian bahas seperti produk-produk gadget terpopuler misalnya kamera. Kalian bisa bahas keunggulan kamera tersebut, fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan kalian juga bisa melakukan perbandingan harga pasaran dan yang terpenting adalah pengetahuan kalian dalam hal misalnya mau mereview kamera kalian juga harus tahu banyak tentang kamera tersebut nah bagaimana caranya untuk meningkatkan pengetahuan tersebut kalian bisa searching kamera-kamera yang akan kalian kupas misalnya dan juga perbandingan dengan kamera-kamera yang lainnya kalian juga bisa melihat video-video sebelumnya, video-video yang sudah pernah di upload yang membahas terkait dengan kamera tersebut gitu teman-teman dan ide konten berikutnya yang cukup menjanjikan adalah Shopee Hall yang perlu kalian lakukan adalah membeli barang-barang diskon atau obral di aplikasi Shopee yang mungkin disukai banyak orang dan kalian bisa mereviewnya, merekamnya saat unboxing seperti itu ide konten seperti ini mencapai 200.000 share per bulan oke itu saja video hari ini semoga kalian Berkenan, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, guys!